Halo semua, welcome back to my channel uh, Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Law of attraction, Manifestation, Dream Life, Dream Job, Mental Health, Self Development, dan masih banyak lagi Oke, okay, kali ini kita akan ngobrol secara casual aja kali ya Cerita tentang pengalaman buku scripting yang menjadi kenyataan Oke, okay, let's get started Buat teman-teman yang baru gabung di channel aku Mungkin sebagian bertanya-tanya Scripting tuh apa sih? Kok sering aku bahas? Jadi scripting adalah salah satu teknik dari law of attraction yang aku suka Yang sudah berhasil berkali-kali Bukan hanya aku tapi juga orang lain Yang sudah ikut-ikutan mencoba Teknik scripting ini menggunakan tulisan Seperti buku diary. Tapi kalau buku diary kan isinya keluh kesah ya curhat Ya kan? Sedangkan kalau scripting isinya itu tentang hal yang indah-indah yang ingin kita wujudkan seolah-olah sudah terjadi Nah kali ini aku akan membacakan ada tiga orang klien aku yang sudah berhasil scriptingnya menjadi kenyataan Sebenarnya banyak banget sih kalau aku mau pilih uh, dari klien aku Karena mereka tuh hampir setiap hari ngirimin testimoni ke aku ketika aku baca tuh kayak Wow, okay. <laughs> kayak aku tuh ikutan bahagia kan bacanya Entah di Youtube, di Instagram uh, DM, di Whatsapp, di TikTok tuh Semua banyak banget yang ngirim testimoni Cuman aku akan mengangkat tiga orang ini Karena menurut aku mereka nih kisahnya menarik Dan pasti dari kalian banyak yang relate Oke, okay, sekarang klien yang pertama Aku akan ngebacain kisah dia, scripting yang sudah menjadi kenyataan And I think it's really nice ketika aku menceritakan tentang kisah Kakak ini ke Youtube supaya teman-teman yang lagi ada di fase yang sama bisa terinspirasi dan bangkit Oke okay, kita langsung aja Malam Kak terus aku mau kasih testi lo aku yang berhasil dan bikin ketagihan terus scripting Jadi aku stuck banget sama skripsiku karena aku udah sibuk sama kerjaan Tapi di sisi lain dosenku itu susah banget dihubungin gitu loh uh, Kayak Revisi terus dan halnya tuh itu-itu doang gitu kan Nah sekitar bulan Juni atau Juli aku sempet privat konsul sama Kak Tres Perkara skripsi ini jadi dia lewat telepon waktu itu ngobrol sama aku kan uh, Terus kata dia uh, Kak Tres selalu bilang scripting aja apapun yang kamu mau Kemudian visualisasikan ketika mau tidur dan let it go Ya waktu itu langsung aku coba dan aku berusaha Buat fokus ke, ke skripsinya, jadi sempat dia waktu lagi nelfon aku itu posisinya nggak ada fokus, bawaannya males gitu kan Karena dia selalu nggak di ACC sama dosennya gitu loh, jadi dia udah nggak ada rasa, ah udahlah capek gitu kan Dan boom, pertengahan bulan Agustus dengan sangat mudahnya kedua dosen pembimbingku langsung ACC dan minta jadwal sidang Awalnya sidangku dijadwalkan pada akhir bulan Agustus karena ada satu masalah. Jadi sidangku harus mundur lagi di awal September. Seneng dan campur aduk, Kak. Rasanya masih seperti tidak percaya. Gak sampai situ, Kak. Malam hari menjelang sidang aku scripting dan visualisasi lagi untuk kemudahan saat sidangku nanti. Dan boom, semuanya benar-benar terjadi saat aku sidang pagi harinya. Kebetulan aku dapat menguji yang terkenal super teoritis sekali, gitu kan? Dan syukur alhamdulillah semua ke teoritisan Penguji tidak berlaku sama sekali dalam sidangku. Kemarin, Kak, sangat amat mudah. Bahkan pengujiku ketiga memberi, sorry, sorry, bahkan penguji, oh ada tiga orang memberi pertanyaan di luar seputar skripsi. Beliau hanya tanya soal kayak, kamu lulus nanti tetap lanjut kerja di bidan atau lanjut I.O. Dan pertanyaan keduanya hanya, Tanya kayak gimana cara kamu membagi waktu antara kerja dan skripsi Masih amazing sekali kak kalau ingat momen itu Seperti mimpi tapi realita dan apa yang aku tulis benar-benar terjadi Aku bisa menyelesaikan sidangku dengan sangat mudah dan dalam jangka waktu kurang dari satu jam Dan bisa menjawab semua pertanyaan penguji dengan sangat mudahnya mulut tuh seperti ada yang nuntun Buat jawab apa saat dosen kasih pertanyaan Jadi dia kayak ngerasa dituntun sama sesuatu gitu kan Dan di saat teman-temanku semuanya revisi berlembar-lembar Alhamdulillah aku cuma revisi dua paragraf saja Dan langsung di ACC Bener-bener seajab itu kak loh di hidupku Aku makasih banyak sama kakak sudah membagi ilmu yang sangat berguna ini Sehat-sehat selalu ya kak Nah dia melampirkan apa namanya tulisan scriptingnya? Dia bilang kayak gini: "Ini Kak, scriptingku tanggal 7 September malam dan di tanggal 8 September pagi. Aku sidang, semua terjadi sama persis seperti apa yang aku scriptingkan dan visualisasikan di malam hari." Terus aku bilang kan, Alhamdulillah nanti kapan aku masukin ke video Youtube ya Terus kata dia, oh nyangka kisahku malah dimasukin ke Youtube sama Kak Tres Semoga kisahku ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang stuck kayak aku Terima kasih banyak ya Kak buat semua ilmunya Oke okay, sekarang kita lanjut cerita ke klien yang kedua ya Kak Ria namanya, dia orangnya sangat cheerful ketika kita lagi teleponan tuh Banyak senyum, high vibration banget deh pokoknya orangnya riang gitu kan Nah sekarang aku mau membacakan tentang apa yang dia sudah tulis ke aku ya Ini benar-benar bener, -bener deh, menginspirasi banget Makasih ya mbak belajar scripting dari mbak Tres di youtube channel Perhari gol 10 juta sambil sholawat tiap hari Jadi pendapatannya sekarang jadi naik 10 juta per hari. Nah uh, duha dua rakaat habis sholat subuh baca surat al waqiyah Terus buku scriptnya diletakin sajadah Terus yakin sama Allah Allah sebaiknya baik Allah sebaik-baiknya perancang dan finally semuanya terjadi Nah uh, ini juga uh, Kak Ria melampirkan buku scriptingnya Bilang sehari bisa closing 10 juta dan terjadi Tumbak Ria nulisnya di tanggal 2 September Nah terus ketika lagi teleponan itu Kak Ria juga cerita Kalau uh, share tentang law of traction ke sahabatnya Dan you know what sahabatnya juga mencoba scripting Ya kan untuk uh, lunas hutang Dan kamu tahu apa yang terjadi Tiba-tiba boom keajaiban datang nih Kak Ria juga ada nge-screenshot chattingannya dia sama temennya Dia bilang kayak gini Bismillah mbak uh, yang pas mbak buat scripting mbak dapat duit dadakan itu Yang dari channelnya mbak Tres mbak nulis script di hari keberapa Dan hasilnya di hari apa ya mbak dicatat nggak hari dan tanggalnya gitu kan Terus kata temennya bilang gini Ada sayang besok mbak buka catatan ya mbak baru sampai rumah dari rumah mama mertua gitu Terus dibilang mbak tanggal 2 nulisnya Sedangkan mbak lunasnya tanggal 9 Jadi ketika nulis kalau nggak salah ya Temennya itu bilang seakan-akan sudah lunas gitu Katanya gini Kata Kak Ria ya Iya mbak kan kemarin temen Ria nulis lunas bayar motor, lunas bayar rumah Alhamdulillah mbak motornya tuh sisa 23 juta Langsung dapat uang tak terduga Akhirnya motornya kodarullah lunas mbak Alhamdulillah mbak jadi eh, waktu lagi ditelepon si Karya tuh bilang kalau temennya cerita Masih ada hutang gitu kan Buat ngelunasin motor dan rumah gitu Nah motornya sisa 23 juta Dan kamu tahu ini dapat uang tak terduga tuh gara-gara Ada temen lamanya Ini ini kita ngomongin si cerita temennya Kak Ria ya Ada temen lamanya yang ngutang Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan Padahal tidak ditagih Tuh orang ngubungin Mau transfer uang untuk melunasin hutangnya temennya Kak Ria bilang, wow scriptingku menjadi kenyataan dan aku bisa melunasi motor, terus katanya gini Alhamdulillah mbak, jadi dia nulis tanggal 2 tanggal 9 dia dapat duit 23 juta di luar dari ekspektasi, oke lanjut nih masih dengan Kak Ria uh, di lain hari, kayak udah 3 minggu berlalu, Kak Ria whatsapp aku lagi, katanya mbak assalamualaikum, ini Ria mbak saya mau kasih testi dulu, gimana saya walaikumsalam, terus katanya Alhamdulillah mbak, ini Ria scripting tanggal 1 September, ya kan dia bilang kayak gini ada melampirkan fotonya juga. Pencapaian September bisa beli MacBook Air gitu. Terus dia bilang, hari ini tepat di tanggal 28 September Allah menjawab scripting ria. Yakin aja Mbak antara hati dan pikiran kemudian ucapkan lewat lisan. Tuangkan dalam sebuah tulisan lalu dibayangkan Mbak amalan tambah. Ini amalan tambahan khusus yang muslim ya. Bisa sholawat jibril, surat yasin, ar rahman al waqiyah dan al-mulk Khusus Jum'at, al-khafi Wow, karya keren Terus um, harus ikhlas jangan pamri Nah, terus gini I'm so happy, thank you my sister, lovely By the way, Ria udah daftar seminar Oh iya, dia waktu itu langsung daftar seminar Dan percaya gak percaya ketika lagi di seminar Karya memberikan testimoni ke 100 orang lainnya bahwa ini real gitu kan Wow sangat high vibration um, Dia bilang alhamdulillah banget mbak setelah kenal channel mbak Tres Hidup dia juga semakin powerful Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat Jadi uang berkelimpahan, kesehatan, kebaikan dan kebahagiaan gitu Jadi emang bener mbak kata, kata mbak Tres Kalau kita mau terrealisasikan scriptingnya jangan terlalu maksa Bisa santai aja gitu kan Senang, tapi harus punya jiwa yang yakin Dan prasangka baik terus sama Allah Iya bener banget, jadi Ketika kamu belum dikabulkan, bukan berarti Kamu gak pantas, bukan berarti kamu Gagal, tapi Terus berprasangka baik, udah Percaya aja, ya kan Terus sudah dia bilang e, Alhamdulillah mbak, ini penghasilan Ria Jadi makin bertambah tiap harinya Dan alhamdulillah scripting dia Bekerja maksimal mbak, bisa beli Macbook cash tanpa kredit keren keren banget nih baru uh, ini baru anak ajaran Tresnan nih <laughs> kalian kalau mau beli barang jangan hutang ya karena hutang itu menghambat rezeki masuk ke dalam hidupmu percaya sama aku ntar kita bahas di lain video ya karena itu pernah aku bahas di Instagram story dan komen-komen orang tuh banyak banget yang relate ya tentang hutang Entar deh, entar di video yang lain deh, oke? Okay? Hmm. Tapi intinya hutang itu menghambat rezeki kamu, ya. Kalau bisa kamu mau beli apapun tuh cash, kalau kamu ada duit. Kalau belum ada duit nabung. Hmm. Oke, okay, jadi kelain yang ketiga ini baru banget, fresh, kayak sekitar tiga minggu yang lalu. Nah akhirnya si kakak ini nyamperin aku di B -Work. aku kan ada sewa namanya B di daerah Canggu ya. Nah dia bilang kayak gini, after kita meet up, aku langsung afirmasi. Aku langsung evaluasi diri, terutama pikiran dan kekhawatiran aku. Aku ingat banget kata-kata kamu kalau posisi depresi gak akan bisa mewujudkan doa-doa kita. Dan aku harus selalu bersyukur di setiap momen apapun. Sebelum kita sharing, kemarin itu aku sempat hopeless. Kayaknya aku bakal biasa-biasa aja setelah impian aku pindah ke Bali ini terwujud. Maksudnya gini, aku mulai gak percaya lagi tentang Loa. Dan afirmasi, tapi Tuhan itu baik. Tuhan kasih jalan dan jawaban lewat pesan yang kamu sebar di TikTok. Oke, oke, jadi si Kak Syifa ini namanya Kak Syifa ya. Uh, dia sempat kehilangan apa ya, kepercayaan tentang LOA, law of attraction, dan juga afirmasi. Mungkin karena dia ada di posisi capek gitu loh, di posisi hopeless ya kan? Dia ceritanya sama kayak aku, dia orang Jakarta dan pindah ke Bali untuk merantau dengan suaminya. Tapi di Bali dia merasa tidak bahagia Dia merasa, ini aku cerita dulu ya sebelum kita lanjut bacain Dia merasa tidak bahagia karena Yang dulunya dia sibuk di Jakarta kerja kantoran Di sini dia cuman kayak kebanyakan di rumah Kayak gitu dan gak ada temen, ya kan? Aku bilang ketika kamu mau mengejar mimpi, ya kan? kamu emang harus ada yang dikorbankan gak punya temen, is oke okay, aku juga datang kembali sendiri kok gak punya temen, <gak> jangan sedih <gak> kemarin aku coba afirmasi aku bawa dalam doaku setelah sholat aku bilang, Tuhan aku percaya akan ada rezeki yang datang di saat yang tepat karena engkau tahu apa yang aku butuhkan saat ini, aku berserah dengan penuh keyakinan engkau pasti akan hadirkan rezeki itu dengan segera gak, gak lama beb, gak sampai seminggu dapat kabar kalau insentifku akan ditransfer Padahal aku nggak kepikiran sama sekali kalau insentif itu akan cair. Sedangkan aku udah resign 1 tahun lamanya gitu. Aku benar-benar kaget dalam pikiranku berucap alhamdulillah mungkin 5 juta nih dapet ya kan. Eh tapi aku langsung mikirin lagi, wah kenapa nggak 10 juta ya? Pasti 10 juta nih ditransfernya gitu kan. Dan kamu tahu ternyata hari ini akan ditransfer berapa? Aku ditransfer 15 juta, sumpah. Nah percaya nggak percaya teman-teman Ketika kita afirmasi atau scripting Tentang nominal Yang kita ingin dapatkan Alam atau Tuhan akan memberikan ke kita Jauh lebih banyak Dari yang kita harapkan Nah itu dia dari tiga klien aku Yang ceritanya sangat menarik sebenarnya masih banyak sih klien lain Yang ceritanya menginspirasi Mungkin next video aku akan bahas Tentang cerita-cerita lainnya Yang bisa menginspirasi kalian Dan Aku juga mungkin next akan ngebacain, kayaknya ini nggak cukup ya sekarang di video yang ini, takutnya kelamaan Akan ngebacain tentang buku scriptingku yang terbaru uh, Yang sudah menjadi kenyataan apa aja, cuman ada satu yang aku mau bagikan sekarang dari buku scripting, sebenarnya banyak Percaya sama aku, dulu awal-awal aku di Bali tuh nulisnya kayak aku terus-terusan mendapatkan penghasilan sekitar 20-30 juta gitu Dan itu terjadi, meskipun tidak instan Kelihatan nggak sih? Ya kan, itu masih 30 juta per bulan dan menjadi kenyataan. Oke, okay? akhirnya karena si buku The Success Principle bilang kalau kamu jangan takut untuk nulis nominal income yang mau kamu dapatkan, uh, jangan takut untuk double it. Oh my god, nih aku mau kasih tahu sama kalian ya, jangan pernah takut nulis nominal penghasilan yang kamu mau setiap bulannya berapa di buku scripting. Demi Allah aku nggak bohong. Ini kalau kata buku The Success Principle, jangan takut untuk double it. Dalam arti contoh gini ya, mungkin selama ini kamu scripting, aku terus-terusan mendapatkan penghasilan 10 juta setiap bulannya. Jangan takut untuk double it, kamu tulis 20 juta. Mungkin selama ini kamu nulis 10 atau 20 juta, double it, jadi 40 juta. Jangan pernah takut, jangan pernah mikir kayak, mungkin gak ya? Kayak impossible deh, gak mungkin deh. Gak usah, gak usah, gak usah mikir kayak gitu. Kamu tau nggak, aku udah nyoba. Dulu aku selalu nulis 20 juta dan itu kejadian kan. Baru-baru ini aku nulis aku double it. Jadi 40 juta dan itu terjadi nih. Di TikTok aku udah bahas nih. Di Youtube emang aku jarang bahas. Uh, tapi di TikTok aku sempat bilang ke teman-teman semua bahwa nothing is impossible if you believe. Mungkin selama ini kamu nulis 50 juta, double jadi 100 juta, nggak usah mikir. Mungkin nggak ya, datangnya dari mana? Kerjaan aku aja sekarang gajinya 5 juta Ah kayaknya enggak mungkin deh Ah jangan mikir kayak gitu Terus-terusan menulis Alhamdulillah aku mendapatkan penghasilan 100 juta di bulan ini Uang datang dari bla bla bla bla Terus aku bisa beli kamera Dan kameranya sekarang yang aku pakai ini baru <tuh> Seneng banget Oke okay, kalian harus percaya bahwa magic itu ada ibaratnya Kalau kamu percaya orang yang tidak percaya keajaiban itu ada Yang mereka tidak akan pernah mendapatkan keajaibannya Ya, semua itu apa berawal dari mindset kamu harus selalu tahu. Mindset kamu ini sangat powerful. Otak kamu ini punya gelombang frekuensi. Oke, okay. uh, tetap semangat! Semua mengejar mimpi. Uh, see you in my next video. Thank you for watching. Bye bye.